Di sini kita akan bahas tentang empat zodiak yang bisa sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Desember tahun 2020. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama. Yang bisa sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat, yang rusak sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki melimpa di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, pilihannya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak. Yang rusak sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki melimpa di bulan Desember tahun 2020. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki meningkat di bulan Desember tahun 2020 jika support energi sudah kita dapatkan kini hanya kita mengambilkan kesimpulan tetap yang memperkuat satu ramalan zodiak yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan Desember tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saja kita membuka dan membacakannya. Tuh zodiak yang pertama adalah Ace of Cups. Tuh zodiak yang pertama kita mendapatkan seseorang yang berzodiak Aquarius. Yang dimana di sini dikategorikan seorang Aquarius adalah seseorang yang bersakit-sakit dahulu, kemudian mendapatkan rezeki meningkat, keuangan yang meningkat di bulan Desember tahun 2020. Di sini digambarkan seorang Aquarius di bulan sebelumnya merupakan sosok seseorang yang merasakan sakit, merasakan pengkhianatan, merasakan pahitnya hidup dan merasakan perubahan hidup yang sangat tidak bagus. Dan di bulan Desember ini seorang Aquarius melakukan sebuah usaha yang dimana di sini dikategorikan permulaan awal mula ataupun memulai sebuah usaha yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan mendapatkan rezeki di bulan Desember tahun 2020. Dan usaha yang dilakukan oleh seorang Aquarius dengan ide dan caranya sendiri akan menghasilkan hasil yang maksimal dan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat drastis di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius memulai usaha sampingan, yang dimana di sini dekat usaha yang dapat mendukung serta menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020 dengan dukungan orang-orang terdekatnya. Dan untuk support energinya adalah... King of Cup Secara mungkin of Cup itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya ataupun yang lebih dewasa dari seorang Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan perubahan ataupun mendapatkan kategori sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki Di mana di sini seorang orang tua ataupun sesek seseorang yang lebih tua dari Aquarius. Yang memberikan sebuah support dan masukan kepada Aquarius agar bangkit lagi dan memulai usaha yang baru, yang dimana sini usaha itu merupakan usaha yang diajarkan oleh seseorang yang memberikan support energi yang disimbolkan dengan King of Cup. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the Hangman. man. Secara umum, the hangout man itu diartikan pasrah, tetap yakin, yakin karena kuat pasrah dengan keadaan, yakin karena keadaan. Yakin melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan kesuksesan. Dan jika kartu langganan kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan, seorang Aquarius merupakan seseorang pasrah, namun ia yakin dengan melakukan sebuah usaha akan mendapatkan keuangan yang meningkat dan perubahan hidup yang sangat signifikan di bulan Desember tahun 2020 dengan dukungan termasukkan dari seorang sahabat ataupun orang tua Aquarius sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah, for ataupun empat pedang kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana sini dikategorikan seorang Taurus merupakan sosok-seseorang -sosok yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki dan keuangan yang meningkat di bulan Desember tahun 2020 di sini digambarkan di bulan-bulan sebelumnya seorang Taurus merupakan sosok-seseorang -sosok yang jatuh down dan mendapatkan kesehatan yang menurun sehingga di sini melakukan perubahan di bulan Desember di mana di sini seorang Taurus akan melakukan suatu refleksi diri dan mendapatkan kesuksesan di bulan Desember tahun 2020. Di sini dilambangkan seorang Taurus selalu melakukan sebuah ide ataupun sebuah pemikiran yang di mana di sini tujuannya untuk meningkatkan kehidupan dan meningkatkan keuangan di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga dilambangkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang tenang dalam mengambil kebijakan, sosok seseorang yang tidak mau terburu-buru di dalam melakukan sebuah usaha dan di sini seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang bertanggung jawab dan setiap melakukan usaha ia akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang memuaskan kepada kehidupan keuangannya di bulan Desember Tahun 2020 sehingga di sini bisa dikategorikan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan resmi pada di bulan Desember Tahun 2020 dan untuk supon energinya adalah Page of Swords secara umum page of Swords itu diartikan seorang anak. Jadi, di sini menggambarkan seorang Taurus di bulan sebelumnya jatuh, daun di dalam kategori kehidupan, dan di bulan Desember ini seorang Taurus bangkit untuk mendapatkan kesuksesan. Yang dimana di sini dikategorikan meningkatkan keuangan dengan melakukan sebuah usaha. Dan di sini seorang Taurus mendapatkan support energi dari seorang anak yang merupakan anak Taurus sendiri. Dan di sini seorang Taurus mempunyai impian ingin membahagiakan seorang anak di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu dalam game kita gabungkan dengan zodiak yang kedua menggambarkan, seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang pasrah namun yakin setiap usahanya akan membuahkan hasil. Dan di sini seorang Taurus yakin usahanya akan terus maju dan berkembang serta mendapatkan keuangan yang meningkat dan mendapatkan sebuah rezeki yang melimpah di bulan Desember dengan dukungan dan tujuan untuk membahagiakan seorang anak. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Ace of One. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Capricorn. Di sini digambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Desember tahun 2020. Di sini juga digambarkan di bulan-bulan sebelumnya ataupun di sebelumnya seorang Capricorn mendapatkan penurunan keuangan, penurunan kehidupan dan di sini seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang tidak mau terpukur dalam keadaan dan ia akan bangkit di bulan Desember dengan mencoba sebuah pengalaman hidup yang baru mencoba sebuah pekerjaan yang baru mencoba sebuah usaha yang dimana sini tujuannya untuk meningkatkan kehidupan keuangan di bulan Desember tahun 2020 dan di disini juga digambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang tidak mau pasrah dan melakukan setiap usaha yang dinilainya akan mendapatkan income atau mendapatkan keuangan yang sangat bagus di bulan Desember tahun 2020 dan usaha tersebut merupakan usaha atas hasil karya pemikiran dan ide seorang Capricorn sendiri. Dan untuk kartu support energi ini adalah King of One. Secara umum, King of One itu diartikan seseorang yang sudah mata pikirannya ataupun yang lebih dewasa dari Capricorn sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Capricorn jatuh bangun di bulan sebelumnya, namun di bulan Desember ia akan bangkit dengan melakukan sebuah usaha yang dimana di sini hasil kinerja karya dan idenya sendiri untuk mendapatkan keuangan serta rezeki di bulan Desember tahun 2020 yang dimana di sini usaha tersebut merupakan usaha yang dibantu ataupun yang diberikan masukan oleh seseorang yang sangat berpengaruh pada kehidupan kartu sendiri dan jika kartu dengan kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Zodiak Capricorn merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia akan selalu melakukan usaha dan yakin untuk meningkatkan keuangan serta mendapatkan rezeki yang berlimpah di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini bisa kita kategorikan Soal Capricorn merupakan sosok seseorang yang jatuh bangun dan mendapatkan rezeki melimpah di bulan Desember tahun 2020. Dan itu zodiak yang keempat adalah Six of Pentacle ataupun Alam koin. untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan Desember tahun 2020 di sini digambarkan di bulan-bulan sebelumnya seorang cancer merupakan sosok seseorang yang dihianati merupakan sosok seseorang yang jatuh di dalam karir pekerjaan dan kehidupan namun di bulan Desember ini seorang cancer akan mendapatkan hasil yang maksimal di mana di sini seorang Cancer, meskipun mendapatkan kesusahan di bulan sebelumnya, seorang Cancer akan terus membantu orang lain di dalam keuangan ataupun di dalam kehidupan, sehingga di bulan Desember ini usaha yang dilakukan oleh seorang Cancer membantu orang lain merupakan penunjang ataupun merupakan sosok yang membuka pintu bagi seorang cancer mendapatkan keuangan serta mendapatkan meski yang berlimpah di bulan Desember tahun 2020. Dimana di sini setiap usaha yang dilakukan oleh seorang cancer akan membuahkan hasil yang maksimal dan memuaskan kepada dirinya sendiri. Dan untuk support energinya adalah page of Pentacle Secara umum page of Pentacle itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan melimpah di dimana di sini meskipun kesusahan seorang cancer akan suka membantu orang lain dan disinilah pintu rezekinya akan semakin terbuka yang dimana di sini seorang cancer selalu didoakan oleh seorang anak yang merupakan anak cancer ataupun anak saudara cancer sendiri dan jika kartu dan game yang kita gabungkan dengan sudut yang keempat di disini menggambarkan seorang cancer selalu pasrah dengan keadaan namun ia yakin dengan melakukan sebuah usaha yang dimana membantu orang lain Pintu rezekinya akan terbuka dan di bulan Desember ini seorang cancer mampu mendapatkan keuangan serta mampu mendapatkan rezeki yang berlimpah. dimana mana di sini seorang cancer didoakan oleh seorang anak yang merupakan anak cancer sendiri ataupun anak saudara sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bisa dicari dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang berlimpah di bulan Desember adalah yang pertama zodiak aquarius yang kedua, Taurus, yang ketiga, Capricorn, dan yang keempat adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang berusak sakit dahulu dan mendapatkan rezeki yang berlimpah di bulan Desember tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan.